eh uh, apa namanya pengkajian keperawatan dan data fokusnya apa saja? Halo, Bapak. Iya silahkan, Adinda. Buat kelompok satu kan itu ada hipotiroid, hipotiroid, hiperparatiroid, sama paratiroid Nah itu ya. pengajiannya dibagi jadi empat ya Pak. Iya. Iya silahkan Kak Caca sama Bella sajikan hipotiroidnya. Halo, baik, ini uh, pengajian untuk yang hipotiroid. Yang ada data subjektifnya, yang pertama pengalaman perubahan status sosial atau mental. Yang kedua mengalami sakit dada atau palpitasi. Yang ketiga, mengalami dyspnea ketika melakukan aktivitas atau istirahat. Yang keempat, riwayat perubahan pada kuku, rambut, kulit, dan banyak keringat. Yang kelima, mengeluh gangguan penglihatan dan mata cepat lelah. Yang keenam, perubahan asupan makanan dan berat badan. Ketujuh, perubahan eliminasi feses frekuensi, dan banyaknya. Yang kedelapan, ada intoleransi terhadap cuaca panas yang kesembilan, mengeluh cepat lelah dan tidak mampu melakukan semua aktivitas hidup. Yang ke-10 perubahan menstruasi atau libido. Yang ke-11 pengetahuan tentang sifat penyakit, pengobatan serta efek dan efek samping obat. Untuk data objektifnya dilanjut Untuk data objektifnya di sini yang pertama status mental, perhatian, perhatian pendek, emosi labil, tremor, hiperkinsia. Yang kedua perubahan kardiovaskular, tekanan darah sistolik meningkat, tekanan distolik menurun, takikardi uh, walaupun waktu istirahat, uh, distrimia, dan murmur. Yang ketiga perubahan pada kulit, hangat, kemerahan dan basah. Yang keempat ada perubahan pada rambut, halus, dan menipis. Yang kelima perubahan pada mata, lidluck, glovelak diplopia, dan penglihatan kabur. Nah, yang keenam, ada perubahan nutrisi atau metabolik, berat badan menurun, nasum makan dan asupan makan bertambah, serta kolesterol menurun. Yang ketujuh, perubahan muskules ketal, otot lemah, tonus otot berkurang, dan sulit berdiri dari posisi duduk. Yang terakhir, ada hasil pemeriksaan di dinakostik di yang harus dikaji adalah peningkatan T3 dan T4. Serum dan penurunan TSH serum, cukup pak. Oke, okay. yang lain? Bapak saya kalau hipertiroid itu pertama uh, kaji riwayat timbulnya gejala pada klien, yang kedua kaji dampak perubahan yang dialami klien, terus uh, tanyakan riwayat dahulu yang menjadi faktor pecetus. Uh, stres dan kemampuan klien untuk mengatasinya, terus kaji status nutrisi pasien, terus kaji timbullah gejala yang berhubungan dengan uh, sistem saraf yang berlebih dan perubahan dan penglihatan mata klien, terus kaji keadaan jantung klien kayak frekuensi tekanan darah bunyi jantung dan denyut nadi, terus uh, kaji kondisi emosional dan psikologi pasien. Biasanya pasien hipateroid menampakkan suasana hati yang tidak stabil, penurunan terhadap perhatian dan menunjukkan perilaku uh, maniak yang sering juga didapatkan gangguan tidur. Terus uh, kaji pemeriksaan fisik pasien, kayak observasi dan pemeriksaan kelenjar tiroid. Kalkasi uh, kelenjar tiroid dan kaji adanya masa atau pembesaran. Observasi ukuran dan kesimetrisan pembesaran dapat terjadi. Terus Uh, penampilan dan fungsi mata yang tidak, ter tidak normal. Biasanya pasien hipertiroid sering ditemukan adanya retraksi kelopak mata dan penonjolan kelopak mata pada tiroksikosis kelopak mata mengalami kegagalan untuk turun ketika klien melihat ke bawah. Terus observasi adanya bola mata yang menonjol karena adanya edema pada otot Ekstrakuler dan peningkatan jaringan di bawah mata. Penekanan pada saraf mata dapat mengakibatkan kerusakan pandang seperti penglihatan ganda atau tajam. Terus kaji uh, pemeriksaan jantung, yaitu ada misalnya komplikasi yang sering timbul pada hipertiroid, gangguan jantung seperti kardioditis dan gagal jantung. Oleh Oke. karena itu pemeriksaan jantung ya, perlu cukup, dilakukan. Oke bapak. Oke. Kelompok satu saya rasa cukup. Kelompok dua. kelompok 2, bagaimana kelompok 2? iya pak ayo silakan uh, untuk diagnosa hiper hipertiroid itu ada ketidakseimbangan nutrisi dari kebut eh ada ketidakseimbangan nutrisi terus ada resiko penurunan curah jantung tidak seimbang nutrisi berhubungan dengan gangguan metabolik, terus resiko penurunan curah jantung dengan berhubungan dengan hipertiroid tidak terkontrol dan peningkatan aktivitas saraf simpatik, terus intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan energi dengan kebutuhan tubuh. Terus ada resiko kerusakan integritas kulit berhubungan dengan produksi panas meningkat, terus kurangnya pengetahuan men Terus ada kurangnya pengetahuan mengenai kondisi. Udah Pak, itu Pak. Oke, kelompok tiga. Iya Pak, selanjutnya itu intervensi keperawatannya. Untuk diagnosa yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan gangguan metabolisme. Intervensinya yang pertama, hindari makanan yang dapat meningkatkan peristaltik khusus, Lalu yang kedua, auskultasi bising usus. Yang ketiga, pantau masukan makanan setiap hari dan timbang berat badan tiap hari. Lalu yang keempat, dorong klien makan dan meningkatkan jumlah makan. Dan yang kelima, konsultasi dengan ahli gizi untuk memberikan diet kalori tinggi. Untuk diagnosa yang kedua, penurunan curah jantung berhubungan dengan hipertiroid tidak terkontrol dan peningkatan aktivitas saraf simpatik. Intervensinya, yang pertama, catat atau perhatikan kecepatan irama jantung dan adanya distrimia. Yang kedua, auskultasi suara jantung, perhatikan adanya bunyi jantung tambahan, adanya orama galop dan murmur sistolik. Yang ketiga, observasi tanda dan gejala haus yang hebat, mukosa membran kering yang lemah. Lalu yang keempat, observasi nadi atau denyut jantung pada pasien saat tidur. Dan yang kelima berikan cairan IV sesuai indikasi. Lalu untuk diagnosa yang ketiga intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan energi dengan kebutuhan tubuh. Intervensinya yang pertama pantau tanda vital dan catat nadi baik pada istirahat dan melakukan aktivitas. Lalu yang kedua berikan sentuhan atau message dan atau bedak yang sejuk. Lalu yang ketiga Catat perkembangan takipna, disna pucat, dan sianosis. Lalu yang keempat, sarankan klien untuk mengurangi aktivitas dan meningkatkan istirahat. Dan yang kelima, berikan obat sesuai indikasi. Lalu untuk diagnosa yang keempat, resiko kerusakan integritas kulit berhubungan dengan produksi panas meningkat. Intervensinya yang pertama, bagian kepala tempat tidur ditinggikan dan Batasi pemasukan garam jika ada indikasi. Lalu, yang kedua, evaluasi ketajaman mata. Yang ketiga, observasi edema. Edema periobital, gangguan penutupan kelopak mata, dan yang keempat, berikan obat sesuai indikasi. Lalu, okay, nanti... saya rasa cukup. Siapa lagi yang belum ini? Kelompok berapa belum? Kelompok 4 Pak. Kelompok 4 silahkan. Kelompok empat, kelompok lima. Kelompok empat itu uh, implementasi perawakannya. Jadi yang pertama diagnosanya itu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan gangguan metabolisme. Implementasinya itu yang pertama menghindari makanan yang dapat meningkatkan peristaltik. Terus Aus mengauskultasi bising usus, memantau masukan makanan setiap hari dan timbang berat badan tiap hari, mendorong klien kapan dan meningkatkan jumlah makan, lalu mengkonsultasi dengan ahli gizi untuk memberikan diet kalori tinggi. Lalu untuk diagnosa yang kedua, penurunan curah jantung berhubungan dengan hipertiroid tidak terkontrol, dan peningkatan aktivitas saraf simpatik itu, Implementasinya, yang pertama mencatat atau memperhatikan kecepatan irama jantung dan adanya distrinia. Lalu yang kedua mengauskultasi suara jantung, perhatikan adanya bunyi jantung tambahan, adanya aroma pora magalok dan murmur sistolik, lalu mengobservasi tanda dan gejala haus yang hebat, mukosa membran kering yang lemah, lalu mengobservasi nyadi atau denyut jantung pada pasien saat tidur lalu memberikan cairan intravena sesuai indikasi lalu selanjutnya Oke. Saya selanjutnya kelompok lima Evalu evaluasi pasien merasakan tenang lebih tenang wajah tenang pasien mampu rileks Evalu keluarga. wajah tenang subagio gimana pak apa yang tentang tentang ini? Data subjeknya apa? Sebagai SOAP Pak? Iya. Data subjeknya apa? Bagaimana cara uh, ceritanya kalau dia pasiennya uh, mengalami gangguan tiroid? Nah, subjek Tipnya itu apa? Ayo dibantu kelompok 5. Pasien mengatakan. Mana di kelompok 5? Jadi pasien mengatakan setelah dilakukan tindakan itu, eh, merasa tenang Pak. Lebih-lebih ah, lebih makan tenang. Nah ini yang diagnosa Di mana, pak? yang mana ini? Di mana, pak? Ini yang evaluasi diagnosa yang mana? Ayo kelompok lima. Diagnosa kecemasan berhubungan dengan krisis situasi pak. Oke. Okay. Pasiennya mengatakan lebih tenang. Iya. Oke. Okay, baru apa lagi? Terus o wajah tenang, pasien mampu rileks, terus keluarga mendampingi pasien sampai kamar operasi. Oke, terus a -nya? terus